Doa pagi Katolik: Mohon penyertaan Tuhan dalam nama Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan. Terima kasih, Engkau telah memberikan penyertaan dan kesempatan dalam hidupku. Apapun pekerjaan yang telah menunggu kami, akan kami kerjakan dengan semangat. Dan akan kami jalani dengan iman, karena setiap langkah dan setiap apa yang kami kerjakan, semua berada di bawah penyertaanmu Tuhan, dan penyertaanmu cukup bagi kami. Curahkanlah berkatmu yang menjadi bagian dari diri kami, serta cukupilah kebutuhan kami, karena engkaulah Tuhan. Yang memberi kami kelimpahan Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapa kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu